Oke okay guys, sebelum lanjut saya mau rekomendasikan aplikasi investasi yaitu Binomo Silahkan kalian pilih traffic, naik atau turun dan jika benar kalian akan mendapatkan uang sesuai yang kalian pilih Dan gimana cara untuk melakukan deposit, silahkan klik saja deposit di bagian kodok atas Metode pembayarannya bisa pakai dana dan lain-lain Di sini banyak sekali dan lengkap Dan peringatan jika kalian ingin melakukan investasi minimal kalian berumur 18 ke atas ya Dan diingat yang namanya investasi pasti ada resikonya Dan lanjut ke video